Nah, nah, nah, nah. ikut bete. tapi modulnya, modulnya paling ini modulnya pake jahe ayo, ya eh, eh ini dia tanggung kembali tepuk Eh, fine, sai. Dia Sampai 4 juta sampai 4 juta harganya Mungkin Bisa ya Tiga itu Nanya ya, Kunci letter T Ya, T nya satu Yang dua biasa, gak ada Ah, Mencurnya pakai ini Pakai ini, gak mungkin ini ini enggak buat ya, Kalau ini kan gini. Ini buat Gitu. Berarti BB-nya kunci letter T kali sepeda. Sepeda motor satu unit sepeda motor. Katanya Awalnya orangnya dari selatan ke sini berjalan kaki. Di sini tolah toleh tolah toleh tola, tola, lihat situasi. Tidak tahu dianya dipantau dari barat. Langsung dia ambil sepeda, langsung belok ke selatan lagi. Sekitar di bawah dari sepeda dari tempatnya itu sekitar 50 meter. Lalu kita tangkap bersama-sama dengan teman-teman. Keadaan hidup. Jadi yang satu itu dicegat, yang satu saya gandoli dari belakangnya. Saya telekom. Pelakunya katanya satu orang, katanya hanya katanya dari Mojokerto nun anu nggak andol nggak terlalu banyak katanya ego oh, mas, warga ikan banyak. Oh, tadi banyak warga ya? ya ini. banyak itu sampai macet itu milik Pak Nurkoli. ia sedang anu apa, bekerja anu me, memupuk tanaman di sawah ini. ya, Maling-maling pas saya ke situ ya langsung saya papak saya saya papak, jadi sempat di bawah jalan sampai 50 meter, bener, Oke. jadi wah nyolong katanya, nyolong, Oke, katanya, iya. nyolong. saya Jadi, sing es kan biasa nggak <laughs> <laughs> <tuh> <tuh> <tuh> Alamat lengkap Pak? <tuh> NT2, RW2. <tuh> <tuh> <tuh>